berdasarkan primbon Jawa orang yang lahir di hari Senin Legi memiliki neptu 9 angka pada neptu tersebut berasal dari Senin 4 dan juga Legi 5 neptu 9 termasuk neptu yang cukup kecil oleh karena itu weton atau hari kelahiran Senin Legi mempunyai jalan hidup dan watak seperti cinta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 dan rezeki dari Doro yang lain pada Senen agar tidak ada salah pahaman kami harapkan Doro menyimak sampai habis penjelasan kami Watak Senen Legi Watak orang yang bertanya Senen pada umumnya adalah sosok manusia yang kuat sehingga ia selalu berpegang teguh pada keyakinan dan prinsip yang dianutnya. Selain itu, pribadi manusia yang lahir saat harisnya lagi Lebih cenderung tidak mudah mempercayai setiap perkataan yang dikatakan oleh orang lain Terutama apabila terdapat beberapa hal yang tidak sinkron dengan pikirannya Ketika sedang berdebat maupun bertukar ide Maupun pikiran secara sehat dan terbuka di suatu kelompok Karakter atau watak seseorang dengan otot ini akan terlihat mencolok. Hal ini dikatakan ia tidak pernah mau mengalah. Terlalu kolok, bahkan selalu ingin terlihat menang sendiri. Dan tidak memikirkan bagaimana yang dirasakan oleh orang lain. Karena wataknya itulah ia kerap meremehkan orang lain. Sifat buruk yang lain adalah senang ikut campur dengan masalah orang lain dan juga mudah terhasut. Meski begitu, ada karakter positif di mana ia selalu menjunjung tinggi cinta damai. Sopan santun serta tidak mudah rusak-gusu atau gegabah untuk melakukan sesuatu. Sehingga ia bisa mengendalikan emosi dan perasaannya dengan baik. Karir Senen Legi, dalam pekerjaan atau karir, ia cocok bekerja dalam bidang yang ada kaitannya dengan sosial, perdagangan, dan kemasyarakatan. Adapun pekerjaan atau karir yang cocok bagi orang yang lahir di hari Senin Legi ini adalah Pedagang, PNS, Pengusaha, dan juga Karyawan Sifat positif seseorang dengan weton tersebut adalah bisa multitasking, melakukan tugas-tugas di satu waktu yang sama Talentanya begitu tinggi sehingga karirnya selalu gemelang Bahkan keberuntungan yang dimiliki bisa digunakan sebagai batu loncatan Dalam meraih segala kesuksesan yang tergolong lebih tinggi daripada karir sebelumnya Sebelum memasuki usia 30 tahun ia harus sudah hidup berkecukupan Atau sudah mapan Agar tidak mengalami kesulitan Di masa-masa yang akan datang Cinta senang lagi. Dalam hal percintaan Ia cocok bersanding Dengan orang yang punya Neptu weton Sepuluh maupun lima belas Adapun yang cocok Dengannya adalah orang dengan weton jumat Wage selasa pon, rabu kliwon, minggu legi atau kamis pon. Jika ia telah menemukan jodohnya yang memiliki salah satu weton tersebut, maka rumah tangganya nanti akan bahagia tentang dan langsung sampai akhir hayat. Akan tetapi jika ia bersanding dengan orang yang wetonnya tidak sesuai dengan beberapa weton di atas, maka rumah tangga bisa langgeng namun tergantung dengan yang melakoni rumah tangga tersebut. Bisa saja malah lebih baik dan bisa jadi lebih buruk bagi orang Jawa yang masih percaya dengan weton, biasanya dalam hal percintaan akan sulit mendapatkan restu dari orang tua, persegi Senin lebih. Perihal keberuntungan atau rezeki orang yang lahir dengan 69 Sebaiknya segera hidup berkecukupan dan sudah mampan ketika usianya belum menginjak 30 tahun Hal ini dikarenakan di atas usia 30 tahun Orang yang memiliki weton ini bisa saja mengalami kemerosotan aspek ekonomi dalam waktu yang terbilang cukup lama. Ia bisa membantu membuat perekonomian keluarga lebih baik. Untuk mendukung channel ini, jangan lupa menekan tombol terima kasih.